Oke, nanti kita sudah sampai di masjid Al Hijrah yang berada di Kabupaten Tanah Lawan. Untuk mulai hari, kita akan sebentar beristirahat, sembari melaksanakan salat Maghrib berjamaah, dan sekaligus mandi di tempat kemandirian agar nanti sudah sampainya di pantai, katakan kita langsung istirahat. Demikian informasinya. Ya, ya, selamat malam para warga Negara Sekarang kita sedang berada di Gasepo, sebuah Gasepo Masjid Al ya, Di ya, mana di sini kami beristirahat sebentar, berpuas tenang, nah, sebari melakukan nah, charge charger HP, beristirahat sebentar ya. Dan nah, kemudian sebentar lagi nah, kita akan melanjutkan perjalanan menuju Bandung. Demikian ya, informasinya, terima kasih. Selamat sore. Suasana malam di Pantai Batakan Kade, kade jelas ya. nah, Ini lampu-lampunya warna yang kelihatan Nah, debur-debur ombaknya -debur kita Perhatikan ya, teman-teman Ada kelihatan bang? Huh? Saya orang lain, ini orang ada tau kan? Ini kawan juga nah. ya. Okay. kami lagi ini gas healing healing analanjutin keliling kelilingnya kari jadi duit laras di betakan lah kita Sana, malam tadi, ke divisi wali.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 Arabia, kan, yeah, anyway yeah. oh. oh. belum be hidup besar. Ada yang masinnya belum hidup. Kami baru sampai menyeberang menuju pulau yang ada di seberang batakan, guys. <gifat> ini batu-batu semua ini. ini. Ya, nah, ada yang request lagi, guys. Situ juga batu-batu, nah. Nah, akan begitu. Ya, batu-batu ini. Nah. nah, kita menuju ke atas. Nah, hati-hati ya. licin atau batunya. Nah kami akan naik lah, aduh, lumayan lah tangganya nah, bertangga nah, sekitar dua puluh an, aduh, relakanlah kanah, nah. aduh, lautnya ini aku kami, tadi itu pak kami nyamannya di padang situ situ tadi pak kami nyamannya, anak pns aku guys, dua ribu tiga. Ini oh, oh, naik, naik itu uh, naik. Situ hutan guys nah. Hutan. Aduh. Aduh Hampir tidak tahan lagi aku ini. Tahu gue turun sedikit, nah. Nah, Aduh. Aduh, buju Aduh, buju turun, saya minta nih. Aduh, tidur, tidur, tidur. Wow, ini orang berjualan, wow, bantu sekali aja. Kali ini mulai. Iya, yeah. Uci nah, kedatangan. Allah Allahu Akbar. Allah. Nah, pada kumpulan abahnya nah, sudah nah. Iya guys, dia paling ganteng nah, Iqbal namanya. Nah. Iqbal ini masih bujangan orangnya. Anjir. ada belo Mana? Nah, berkacamata nih bujang ini bujangan, masih orangnya nah. Anji, yang itu lah lawam dong. ya kita naik lagi nah Kayak naiknya minuman kami Buennya minuman gitu na. nah Tunggu nah. kayak naiknya kan Menurut duit para habis juga ya <laughs> Tunggu di mana kan ya? Ngerinya aku nih jalan-nya Ya amp tuh Duit sanggup 2 jutaan jutannya tadi eh tenang terletak di Pulau Datu, sebuah daripada Pantai Gadakan yang menyeberang kurang lebih sekitar 20 menit sampai ke kawasan kedapat. Eh, Kemudian itu saja komensinya. Barang anu Bang, anu ada kawa diulakan jembatan Bang. Tuas nanya. Ini turun, guys. Menuruni tangga. Hai. Iya. Si. Si. Takot. Nah, paksa aku pusing sing lah. Benji, mamu, ya. Hah? tadi. Ya. Kok mama yang mana? Suruh nah, kadili, kadili, abis, kadili, abis. Berapa satu? Seikhlasnya. <tuh> Nah, gitu. Itu kita kan. Sampai di depan masjid, sekitar masjid nah, ayam penyet ada delapan warga goreng. Nah, ayam penyet dua belas itu yang ribu ayam penyet. Oh gorengan oleh bisa di rumah bade oi oi nih pelayan nih ini semua lama nah? oh itu kalah ka ikam Mama kan ini Ini Dayat namanya masih bujang. Yang ini. ada, ada, sini. Kacang aja 15.000. Nah. agar Anda tidak muntah-muntah lagi di dalam bis ya klo. Halo. guys. yang sangat Ini banyak pilihan oleh yang bisa Silakan ya. Nah merusak kami nih. konten kreator Ngeri ngeri ngeri. Nah, lagi memborong di toko toko kue. Halus saja orangnya, banyak tokaran. <laughs> Halus sejauh orangnya banyak tukaran, oh, uh, ngeri jual lah, <coughs> makanin ya, gratis guys manchester bis bis bis minum gratis di apa tuh alzam zammi alzam zam alzam zam alzam zam mohon rapikan kembali lah eh rapikan kembali bisa kan bisa cuci gelas dulu cuci gelas